Baiklah, energy maker di seluruh Indonesia. Sekarang kita lanjutkan dengan memasang rotor. Sebelumnya di rotor kita pasang dulu magnetnya. Dalam resep BD ini motor biasanya kutub magnet semuanya yang utara menghadap keluar ya. Dalam hal ini saya Uh, tidak perlu semuanya utara ya kalau mau bikin yang satu kutub utara semua boleh atau selatan semua boleh ini saya tidak kecil kutubnya apa ini utara atau selatan yang penting sama semua kutubnya Untuk magnet berikutnya kita cek dulu Yang magnetnya tolak menolak Tolak menolak berarti ini mau ada keluar biar kuat ya masing-masing maknanya -masing ada dua lapis cek dulu dengan temannya kalau tolak menolak itu oke okay. oke okay. Jika sudah selesai masang magnet, kita cek magnetnya apakah kutubnya sudah benar semua. Tolak menolak. Tolak menolak. Tolak menolak. Tolak menolak. Tolak menolak. Tolak menolak. Tolak menolak. Tolak menolak. Tolak menolak, tolak menolak dan tolak menolak. Oke. Okay. Semua magnet sudah dipasang. Satu kutub. Sekarang. Oke, okay, energi maker di seluruh Indonesia. Kita lanjut sekarang setelah memasang magnet pada rotor. Sekarang kita akan pasang uh, sumbu rotor. Jadi seperti ini ya. Masukkan ke sini. Nanti akan muncul sebelah atas di sini. Oke. Okay. kita pasang atur setinggi kuil agar magnet bertepatan dengan inti kuil sudah pas inti kuil sejajar magnet kemudian kita pasang murnya rotor kita kencangkan oke rotornya sudah siap sekarang kita pasang kuilnya, jadi pemasangan kuil seperti ini. Ini papan seperti segede ini, masukkan nanti dia akan nempel seperti ini. Disini, kita baut, kita baut, baut, baut. Sekarang kita pasang kuilnya sambil kita atur jarak magnetnya atau gapnya Caranya saya pakai uang keping seribuan. Uang keping seribuan ditempel di magnetnya. Kemudian kita tempelkan kuilnya. Oke. Setelah posisi bagus kita dapatkan, kita baut ini sama ini. Setelah kita cabut keping seribuannya, kita dapatkan jarak magnet yang terbaik. Sebelum kita pasang kuil ke sekarang kita cek dulu kutub-kutub kuil. Mana kutub positif dan kutub negatif. Kita cek dengan tegangan 12 pol. Jadi kita pasang salah satu dulu di salah satu uh, ujung kuil, kemudian kutub adaptor satunya kita pasang di ujung yang satunya lagi. Jika terjadi gaya tolak menolak, berarti yang ini adalah kutub ini adalah kutub negatif kuil. Satunya lagi adalah kutub positif kuil. Tapi kalau terjadi tarik menarik, ini adalah kutub positif. Dan sebelah satunya lagi adalah kutub negatif kuil. Jadi kita coba. Caranya ini magnet kita geser sedikit. Apakah ada gerakan tolak menolak atau tarik menarik? Nah. Kalau seperti ini, gerakannya menjauh, berarti dia tolak-menolak. nanti ini adalah kutub negatif kuil, dan ini adalah kutub positif kuil. Coba kalau kita balik. Lalu kita balik dia akan tarik-menarik gerakannya mendekati kuil, lalu dia tarik-menarik jangan lupa kita kasih tanda ini adalah yang positif oke okay. setelah kita kasih tanda yang ini ya baik trigger maupun runningnya adalah sama kutub positif yang di sebelah juga trigger maupun runningnya adalah kutub negatifnya baiklah energi mikro di seluruh Indonesia sekarang sudah mencapai dari terakhir kita akan pasang kuil ini kuil yang positif kita pasang di tempatnya yaitu tempat kuil positif yaitu di sini nah ini yang besar yang ukurannya 0,8 adalah running kuil lupa saya ngasih tanda bahwa ini adalah running kuil saya kasih tanda R ini adalah trigger coil, saya kasih tanda T. Ini saya dekatkan ya. Yang ini adalah coil running. Ini adalah coil trigger. Untuk kawatnya yang lebih besar, yang 0,8, saya pakai running coil. Ini adalah kutub positifnya. Yang sudah kita kasih tanda tadi, kutub positif coil. Pasang di positif, kemudian yang satunya lagi adalah negatifnya. Kita pasang di tempat negatif kuil sini. Running coil sudah kita pasang. Sekarang trigger coil. Yang positif. Trigger coil yang positif. Kita pasang di positif. Kemudian yang satunya lagi. Trigger coil yang negatif. Kita pasang di negatif. Negatif. Semua sudah terpasang. Sekarang adalah tahap yang paling mendebarkan yaitu adalah tahap mencoba. Sebelum kita coba, jangan lupa mengisi beban. Kali ini bebannya saya pakai lampu kecil 220 volt. Apakah bisa menyala? power supply, kemudian supply kita hubungkan, lagi satu kita hubungkan supplynya. Jika supply sudah siap, kita putar. Ternyata belum bisa berputar. Kita cek di mana ada kendalanya. Oke, Energi Maker di seluruh Indonesia. Mohon maaf ini. Ternyata setelah saya cek, cek, cek, dan cek. E, tidak mau berputar. Ini karena kesalahan pemasangan transistor. Tadi saya menjelaskan bahwa e, Posisi kaki transistor 3055 adalah seperti ini Emitor, kolektor, basis Ternyata posisinya terbalik e, Di sini basisnya Kolektornya tetap di tengah dan Emitornya di sini Jadi ini salah Sekarang kita cabut kita balik duduk transistornya mudah-mudahan dengan begitu jadi ini motor ini bisa berputar ini basis kolektor emitor Oke, okay, sekarang sudah selesai masang transistor, kita coba lagi. Mudah-mudahan sekarang bisa berputar. Oke, okay, kita pasang power supply. Satu lagi. Dan Bisa berputar, tapi mohon maaf, ini bebannya terlalu besar. Tadi saya lihat ini menyala. Kalau itu dihidupkan dalam waktu lama akan berbahaya, bisa segera merusak transistor. Kita ganti dulu bebannya. Beban kita ganti dengan lampu 12 volt. Satu, dua. Ya. Oke, sudah berputar. Akan tetapi bebannya tidak menyala Karena lampunya terlalu besar Ini bed ini cuma memakai satu transistor dan ini lampu 12 volt ini 25 watt tidak menyala. Bagaimana kalau bebannya kita kasih LED? Kita matikan dulu, kita pasang LED-nya. Kita pasang LED-nya paralel dengan lampu kalau pasang sendiri, lehnya nanti bisa mati juga ya hati-hati, satu dua oke, okay, lehnya menyala dan motornya berputar Oke, kita coba sekali lagi, perhatikan, motornya berputar dan LED-nya menyala. Oke, dari maker seluruh Indonesia, ini adalah berini motor, satu transistor. Ini belum bisa untuk mengecas aki secara maksimal, karena transistornya cuma satu, tapi buat teman-teman yang ingin belajar membuat begini motor jadi motor yang pakai satu transistor ini adalah cara yang paling tepat untuk memulai belajar memulai praktek berlatih membuat bedini motor atau mungkin motor-motor lain yang barangkali bisa menciptakan free energi. Oke okay? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, energi maker di seluruh Indonesia. Demikian tadi step by step cara pembuatan berdinding motor. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Jika ada yang kurang jelas, silakan uh, ditanyakan. Boleh tanyakan di kolom komentar.